serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya bagilah persahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini vitamin bahagia kita dapatkan lewat channel youtube Leslar Entertainment persahabat ya pasti kalian bahagia banget nih melihat idola kesayangan kita saat bertemu dengan Azam perhatikan persahabat ya Azam saat bertemu dengan idola kesayangan kita Leslie dan Bilar itu terlihat sangat nyaman sekali ya dan kata Kak Natali jarang-jarang loh Azam biasanya tentunya suka nangis kalau digendong sama yang lain ini tentunya persahabat ya, perhatikan deh Azam sangat nyaman banget ya Apalagi saat melihat wajah dari Lesti dan Bila Langsung terdiam, Masya Allah Mudah-mudahan kebahagiaan Doa yang baik selalu diberikan kepada Lesti dan Bila Amin Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Tuti Ada, sekali ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah Azam tahu Lestlar anak baik makanya bisa cepat nyaman mereka, sehat-sehat ya anak, amin. Dan kita lihat juga tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Dari akun Emma underscore MR mengatakan, Pas Azam ngeliat Papa B terus ngeraba-raba wajahnya, terus senyum, kok aku sedih ya lihatnya Doakan yang terbaik ya buat Azam, mudah-mudahan menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang hebat di ya, selalu mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Kemudian tersebut disimak juga asupan vitamin pun bahagia tentunya kita dapatkan Dari postingannya dokter Nana Wow ini cute banget ya Bunda Lesti malam hari ini bersama dokter Nana dan kedua anaknya Dan tentunya membuat kita semakin bahagia Ternyata Lesti kejora itu sudah dianggap anak ya oleh dokter Nana dan kita lihat kalimat yang diposting oleh dokter Nana, sekarang anaknya jadi tiga katanya tuh Wow, Masya Allah Kebahagiaan malam hari ini kita dapatkan nih, dipostingannya dokter Nana Momen ini pun diunggah kembali Oleh Agon sendal putih Bilar, kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Dede sudah beneran dianggap anak sendiri sama dokter Nana nih Ada yang lagi jalan-jalan santai kayaknya malam hari ini Wow ini kebahagiaan Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran amin Komentar pun persahabat ya banyak diberikan Dari aku Nonon Oscar Mozart mengatakan Manggilnya aja Mami, udah kayak anak sendiri katanya tuh, luar biasa Kita lihat juga komentar berikutnya Dari akun Regi underscore NL5919 Masya Allah dedek mamahnya banyak, Alhamdulillah banyak yang sayang Tuh bersyukur ya, Alhamdulillah Lesti banyak yang sayang mudah-mudahan semakin banyak lagi doa yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita selanjutnya sahabat, kabar gembira pun kita dapatkan dari akun resmi LLI atau Les Law Lovers Indonesia sahabat, ya. ternyata hadiah spesial yang diberikan untuk Les Leslar semuanya di tanggal 24 yang sangat spesial ini Project video Drone atau LED Banner Anniversary yang kedua tahun dari Les La Lovers Indonesia. Ternyata sudah ditayangkan dari jam 7 pagi tadi sampai jam 10 malam, persahabat ya. Ada 7 LED Banner yang tentunya ditayangkan di Metropolitan Mall Bekasi. Wow, ini kabar gembira banget ya untuk warga Konohali, luar biasa. Dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Indonesia. Halo Leszler Lovers, berikut adalah proyek Videotroon atau LED Banner Anniversary Kedua Tahun dari Leszler Lovers Indonesia yang sudah kami tayangkan dari jam 7 pagi tadi sampai jam 10 malam ada 7 LED Banner yang kami tayangkan di Metropolitan Mall Bekasi kami segenap pengurus Lesa Lovers Indonesia atau LLI mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk admin, subadmin seluruh divisi baik di Indonesia maupun luar negeri yang semua member LLI yang sudah ikut serta terlibat dalam terlaksananya projek ini. Salam Lesa Lovers Indonesia, Masya Allah. Mudah-mudahan kompak terus dan selalu diberikan tentunya kesehatan untuk kita semuanya bersahabat ya. Tetap support tetap dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu cidukan terbaru kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya yang kita tunggu dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar baik, kabar bahagia seputar Lestlar tentunya.